Aku bagai laut Tak bertepi Dan tak berkarang Aku bagai bintang Yang tadi temani malam Melihat dirimu Ada senyum Canda dan tawa Yang membuat Aku tak ingin Pergi darimu Teringat janji lamamu kepadaku teringat aku teringat teringat saat kau masih ada di sini temani sepanjang hari bila kau pergi jauh ingatlah aku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 dirimu belahan jiwa pelengkapku di dunia teringat janji lemamu kepadaku teringat aku teringat teringat saat kau masih ada di sini temani sepanjang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 Tetaplah kau di sini, arungi malam Karena hanya dirimu, pelahan jiwa Melengkapku di dunia Bila kau pergi jauh, ingatlah aku Bila ku di sampingmu kasatku jangan lepaskan tetaplah kau di sini